Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo sobat Lintinger, jumpa lagi dengan saya di channel Lintinger. Ingat, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada korek untuk hidupin lagi. Halo sobat Lintinger, pesan saya. Kalau merokok jangan dekat-dekat dengan ibu hamil ya. Dan merokoklah pada tempatnya ya. untuk merokok. Tidak merokok di dekat anak-anak kecil, bayi. Kita saling menjaga dan menghargai sesama kita. Merokoklah pada tempatnya. Sobat lindigan. Kali ini saya akan membahas soal fungsi dari pipa rokok. Bagi perokok yang biasa merokok kretek non filter, pipa rokok sangat bermanfaat sekali ya. Apa manfaat atau fungsi dari pipa rokok bagi yang biasa merokok kretek ya, tanpa filter? Fungsi yang pertama dari pipa rokok yaitu mencegah masuknya tembakau, ya, ke dalam bibir. Jadi dengan menggunakan pipa rokok, tembakau ini tidak masuk ke dalam uh, bibir, ya. Ini, kalau tembakau sudah masuk ke dalam bibir. Biasanya pahit rasanya, dan fungsi berikutnya dari pipa rokok adalah menurut saya mencegah bibir hitam, ya, akibat persentuhan tak terlalu dekat dengan batang rokok. Pertama, rokok kretek, sobat. Intinya, ini kalau sering terkena bakau dan asap rokok, apalagi kalau merokok suka basah ya, ini bibir jadi cepat mudah hitam. Dengan menggunakan pipa rokok itu jaraknya terlalu jauh dan kita tidak langsung bersentuhan dengan rokok ya di bibir kita. Dan fungsi berikutnya dari pipa rokok adalah menurut saya mencegah jari-jari menguning ya, akibat e, nikotin nah, kalau terlalu sering berdekatan dengan e, rokok dan asapnya, ini cenderung jari-jari kita ini, telunjuk dan jari tengah itu cepat kuning terkena nikotin, sobat ini jadi jari kita jaraknya jauh dari batang rokok jadi tidak menguning tidak kuning jarinya itu menurut saya Sobat Tintinger fungsi bermanfaat dari pipa rokok kemudian fungsi berikutnya dari pipa rokok menurut saya Sobat Tintinger jadi membantu isapan rokok atau asap yang masuk itu lebih mudah, lebih plong ya, karena ujung rokok tidak kejepit langsung ya oleh bibir kita. Jadi, asap tembakau itu semakin mudah ya, dihisap, tidak berat. Apa penyebabnya? Karena ujung rokok tidak tertekan oleh bibir kita pada saat merokok contohnya seperti ini di ujung rokok itu tidak gepeng atau tertekan Ya ketika merokok menggunakan pipa itu asap atau hisapan itu semakin ringan dan mudah enteng ya long, yang ringan karena ujung rokok tidak ketekan lagi atau kejepit di bibir itu Sobat Lintinger menurut saya fungsi dan manfaat dari pipa rokok fungsi berikutnya Sobat Lintinger dari pipa rokok adalah mencegah terlalu panas ya api rokok yang Persentuhan atau kedekatan dengan bibir kita, terutama pro rokok, netek ya, seperti ini. ini. Semakin pendek batang rokok itu cenderung lebih dekat dengan bibir, dan menghasilkan panas yang lumayan. Ini bisa menyebabkan radang dan asapnya terlalu panas bijak Sobat Lindingan menggunakan pipa rokok supaya tidak terlalu dekat jaraknya antara bara api dengan bibir. Caranya adalah menggunakan pipa rokok supaya bisa mengeliminir atau mencegah timbulnya rata tenggorokan akibat panas dari asap rokok ini. Jaraknya jadi jauh Sobat Lindingan, tidak terlalu panas di tenggorokan Kemudian sobat intinger, fungsi, manfaat, dan kegunaan dari pipa rokok untuk rokok aktif menurut saya adalah style ya, gaya hidup atau tuntutan. Biasanya merokok dengan menggunakan pipa itu menambah gengsi atau penampilan ya. Apalagi pipa rokok tertentu seperti gading gajah yang memiliki nilai ekonomi tinggi ya harganya jadi ketika merokok menggunakan pipa rokok terutama gading gajah itu akan merasa lebih mantap atau lebih keren penampilannya ya gagah musim ini adalah style hidup atau gaya hidup untuk menunjang penampilan kita ini sebagai contoh beberapa jenis pipa, Di pipa untuk style ya menunjang tampilan. Saya memiliki beberapa koleksi pipa rokok sebaliknya. Suka merokok menggunakan pipa. Ini contohnya kayu liwung ya, motifnya motif macan. Kemudian ada kali asem Saya suka dengan gali asem Karena material yang terkandung di gali asem ini ketika bersentuhan dengan bibir itu ada uh, kandungan apa ya? rasa asem. Jadi, karena dia pohon asam jadi uh, rasanya asam ya, asam-asam menurut saya. Enak, dan ada koleksi berikutnya. Ini pipa kalimosodo, ya, dan ada pipa rokok dari kayu kopi, ya. Kita suka, nih, plong enteng. Dan andalan saya yang terakhir adalah pipa rokok kombinasi. Ini kombinasi dari beberapa kayu dan bentuknya melengkung ya. sedikit unik dan menurut saya tingkat kesulitannya semakin tinggi ya ketika membuat pipa rokok yang lurus Di, kita tahu bahwa pipa rokok ini mengandung unsur-unsur atau zat atau kandungan tertentu yang memiliki manfaat ya. selain fungsi dan kegunaannya sudah saya kita akan di awal video seperti kali asem mungkin punya daya tertentu ya untuk menangkal hal-hal yang buruk dan ketika kita merokok menggunakan pipa ini bahan-bahan tertentu itu bisa merubah rasa ya menurut saya ini yang saya rasakan pengalaman saya dari rokok atau kita rasa asli dari rokok ketika sudah melewati batang ini itu rasanya jadi berubah mungkin ketika bersentuhan atau bercampur dengan materi bahan yang ada di pipa rokok dan sobat linting kan, fungsi atau kegunaan yang utama dari pipa rokok itu adalah mengurangi nikotin yang masuk ke dalam paru-paru kita ya Ketika kita merokok, menggunakan pipa rokok, sekian persen asap rokok atau nikotin ini nempel di pipa rokok. Ini dalam pipa rokok jadi bisa mengurangi kadar nikotin yang masuk ke dalam paru-paru kita. Demikian tadi ulasan saya mengenai fungsi manfaat kegunaan dari pipa rokok semoga video ini bermanfaat bagi sobat pintinger semuanya dimanapun berada dan ingat pesan saya hormatilah bagi yang tidak merokok merokoklah pada tempatnya hindari merokok di dekat anak-anak wanita -anak, hamil dan tempat-tempat yang memang dilarang untuk merokok carilah tempat yang khusus untuk merokok dan kita tidak mengganggu orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Ciao.